berarti nah kali sepuluhnya cat pecahkan lagi sembilan ribu tuh cuy 14.000 nah asik ini JP nah kan super beat cuy kita langsung dapat super beat guys. berarti Sensanya belum dapat kita nih. Halo guys, nah kita masih main di Sweet Bonanza yang ori nih guys mana kita mencari profit dengan pola-pola terbaru ya guys ya semoga aja kita mendapatkan profit ya guys oke okay, kita langsung spin-spin manja aja ya guys ya 10 quick di bet 800 ya guys kita manja aja dulu guys kita manja oke okay, sisa 5 spin pisangnya connect oke okay, bawa prostitutnya nah Yo, oh iya guys, kalian dari mana aja yang baru datang ini Ayo dong langsung di like-like, komen, dan share-nya cuy Bagi yang belum subscribe, ayo dong di subscribe-nya dong Dan aktifkan loncengnya guys Biar kalian mendapatkan info-info terbaru ya guys ya Dari pola-pola kita atau update terbaru dari channel kita guys Nah itu ya guys ya oke okay, putaran turbo 10 nya udah habis ya guys ya di bet 2400 oke okay. nah langsung saja kita nggak pakai lama nggak mikir lagi kan langsung kita gas kan bet nya di 4800 cuy langsung kita gas di 30 quick ya guys 30 quick cinteng dua 3 skater ya, cuy masih terpantau 3 skater di sana cuy nah kan belum mau 4 lollipop deh guys masih harus diputar-putar dulu nih guys nampaknya harus dipanasin dulu nih putarannya oke okay, pisang mantap semoga aja dengan pola ini kita mendapatkan profit ya guys profit tanpa pabai nah itu yang kita cari sekarang ini face paint Oke okay, soalnya Bonanzani perkaliannya di dalam cuy Bukan di luar ya Oke, apel pecah Sisa 13 pin dai bisa kita Cari lagi Saldo kita masih tinggal 50000 ya guys Saldo kita sisa 50000 ya. Masih segitu-segitu aja Belum ada Kemajuan nih dari suit bernazanya cuy sisa 6 speed oke nah kan dapat cuy udah habis petarnya baru dikasih coy, ya kebiasaan nih kan oke mau bersihnya oke kali 16 belas nah, lima ribu kali enam cuy sembilan puluh dua dapat nes nice kita cuy nggak nah, apa apa friend ini nah ini mah Awal-awal ya, guys. Kan? awal pred, semoga aja cater awal ini ya bisa profit gede, kan? Lumayan lah, gitu Terlalu tips-tips amat yang penting bisa WD sih. Sempat spin lagi, coy Oke, kayaknya ini nggak mau ngasih, guys. Sama, sama Nah, ditambah lagi, 5 spin di dalam ya, kan, Ayo dong! kali gede ya dong kali 50 lain ya. kali 100 ya. sih <laughs> kali 8 19.000 cuy berarti nah kali 10nya cat kepecahkan lagi 9.000 tuh cuy 14.000 nah asyik ini JP nah kan Superby cuy kita langsung dapat Superby guys berarti sensanya belum dapat kita nih 283 super B, berarti kita udah profit, guys. Pada 400 ribu gitu ya, Udah up ke 500, gitu nih, guys. Nah, nice, cakep ya guys ya, burnanza nya apa apa coy. Nih, Udah 600 juga nih, coy. Up saldo kita ke 600 langsung kita mati, nice, punya coy kita turunin bet ke 800 langsung taga scan 50 auto spin tanpa centang ya. Centang satu aja ya guys ya. Mana tahu dikasih. Nah, untuk kalian nih, kalau mau main tuh jangan nafsuan aja, cuy. Jangan nafsuan, jangan emosi dan tetap santai, cuy. Tambah ngopi ya namanya. Ya, mengisi waktu luangnya nih kalian aja, cuy lagi waktu kalian nih ya kan si gabut nah main ini sekali dua kali ya kan kalau udah rungket dua kali ya kan jangan diteruskan coy berarti belum waktunya mungkin besoknya kalian biar bisa kalian ya kan kita JP kalian kita Hoki kalian kan beruntung jangan dipaksiin terus coy jadilah ini untuk mainan sampingan jalan aja jangan jadikan untuk pokoknya doang jangan cuy namanya juga nih sisa 30 spin nah mana nih pisang pecah anggurnya lagi ayo dong ah cakep bersemangka Oke coba segitu doang nih cuy jadi kita model 100 tadi ya cuy Model 100 up ke 600 nih Up ke 600 Berarti kita profit Profit 500 ya cuy ya Profit 500 nah, Profit segitulah kita cuy ya nah, Ya Lumayan cuy untuk WD-WD kita Nambah-nambah duit gitu masukkan kita ya kan <laughs> Ayo dong dua dua mulu dua dua mulu ini lolipopnya ayo dong skater yang kedua lama bener ini cuy <laughs> skaternya nggak mau ngasih kah intinya optimis, ay, optimis aja, cuy optimis saja yakin aja dulu oke tinggal sepuluh pen. Kagak ada, cuy. Kagak ada yang mau ngasih. Kayaknya belum mau ngasih. Apel pecah mantap gua pressing aduh. Oke, okay. nah, ada yang connect. Kagak ada yang pecah lagi. Nah, kan itu dia guys yang kita tunggu-tunggu dari tadi skater lipat empat ketiban kita, guys. Yang kedua kalinya, ya kan, di bed ini sekarang kita main di bed 800 ratus cuy. Nah, oke, okay, kali 13 sisa 7 spin. Ayo dong, pecahannya banyak-banyak, kalinya plus kali W 50 itu udah wow, itu dari guys. Oke, okay. kagak mau ngasih. Nah, cakep lagi menambah saldo candy jonya mantap nih guys 2000 oke kali 21 nah sensasional ini dia guys yang ditunggu-tunggu ya kan itu dia yang kita tunggu-tunggu sensasional ya guys nah cakep lagi semangka pecah oke candynya nggak pecah oke anggurnya itu ya guys ya kurang dua anggurnya guys dapat nih kita jadilah lumayan cuy ya kan daripada kagak sama sekali Oke, kita sisa tersisa 3 spin lagi, cuy. untuk hmm. tahu, tahu dapat lagi, cuy. Sisa 3 spin ini, ya Kita nggak tahu, cuy. Oke, putar-putar lagi. Kagak ada yang mau nih on. Oh, Tuh dia, apelnya pecah. Nah, untuk kalian nih, guys ya, kalau mau main ya, ya Kedermain Ya gunakanlah Uang kenakalan kalian guys Jangan menggunakan Uang pokok kalian guys nah, Jangan menggunakan Jangan menggunakan Uang beras Uang kebutuhan tuh Jangan digunakan cuy Gunakanlah uang Kenakalan kalian nah, Mainnya santai aja cuy toh senap suan Ya kan sante santai kecil Nah JP kan Bisa WD kan Itu kan udah mantap cuy Oke, okay, anggur pecah, semangka pecah. Nah, untuk kalian nih coy, terima kasih ya coy ya yang udah nonton dari awal sampai akhir ya kan, guys ya. Dan yang sudah su support kita terus dan selalu pantau kita terus ya guys ya. Mana tahu ada seputar info ya kan pola gacor atau ya update yang terbaru dari kita ya kan, guys ya. Nah, terima kasih ya guys ya. Terima kasih banyak udah share. Nah, Oke, okay, sisa spin. Oke, okay, Candy hijau ya. Oke, okay. nah, guys, terima kasih ya, guys ya. Sampai jumpa dan bye-bye.